Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudnil falahadiyalah Asyadu an la, la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina aman attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun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 hakudafaza wa alhamdulillah suatu kegembiraan di malam hari ini kita berjumpa di dalam kajian ini, walaupun ada sedikit kendala teknis sehingga terlambat dan juga suasana hujan deras di Kota Makassar. Namun semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan untuk kita semua dan pada saat hujan itu itu termasuk doa mustajabah. Agar kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberi anugerah ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan salih, ilmu yang mewariskan rasa takut di dalam hati, ilmu yang selalu menerangi jiwa, menghidupkan hati-hati kita semua, supaya menjadi hati yang selamat, hati yang dikatakan di dalam Al-Quran, Yawma la yamfaw ma'alu wala banun, illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari tatkala hari dimana harta dan anak-anak tidak bermanfaat, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. <tuh> uh, tema kajian kita yang dipilih pada malam hari ini adalah ilmu yang menghidupkan hati. Ada baiknya kita membangun tema kajian ini dengan sebuah Ucapan dari salah seorang ulama as-salaf terdahulu. Dan ini disebutkan oleh al-imam al, al rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Siar Alamin Nubala di biografi Yahya bin Ammar as-Sijistani. Imam ahli hadith dan seorang penasihat yang mendalam kalimat-kalimatnya dari ulama Sijistan yang wafat pada tahun 422 Hijriah <coughs> wafat pada tahun 422 Hijriah rahimahullahu taala kata Yahya bin Ammar Sijistani rahimahullah al-ulumu khamsatun Ilmu itu ada lima. Ilmu itu ada lima: ilmun, huwa hayatuddin, hukum ilmu tauhid, ada ilmu yang merupakan kehidupan agama, dan ilmu ini adalah ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, kata beliau, وَإِلْمٌ وَقُطُّ الدِّينَ وَهُوَا الْإِضَةُ وَالْدِّكْرُ Dada ilmu yang merupakan konsumsi yang menguatkan agama. Makanan yang membangun agama. Itulah al-idah, nasihat-nasihat, dan addhikr. Serta dikir-dikir. Kemudian yang ketiga kata beliau. Ilmun. Wa ilmun huwa dawa uddin. Wa huwa Dada ilmu yang merupakan obat di dalam beragama. Dan itu adalah ilmu fikih. Itu adalah ilmu fikih. Kemudian yang keempat. Wa ilmun huwa dauddin. Dada ilmu. Itu penyakit di dalam beragama. Penyakit di dalam beragama. Wahu akhbarun ma waka'a salah. Ini terkait dengan berita-berita menyingkap atau membicarakan sejarah-sejarah pertikaian yang terjadi di tengah para salah. Di tengah para as terdahulu khususnya dari kalangan sahabat. Dan yang kelima, dan ada ilmu, ini adalah ilmu kebinasaan seorang dalam beragama. kalam Dan itu adalah ilmu kalam, ilmu filsafat. Maka ini muncul dari seorang ulama, terkenal dari Sijistan, yang telah mengalami, berbagai uh, menyaksikan fase-fase manusia, ya yeah. dan beliau berucap sesuatu yang menggambarkan, terkait dengan ilmu itu. Apa ilmu yang harusnya kita pelajari, ilmu yang menghidupkan, ilmu yang merupakan, Makanan jiwa, konsumsi hati, dan ilmu yang merupakan obat di dalam beragama. Sekaligus beliau ingatkan dua ilmu yang berbahaya. Ilmu yang merupakan penyakit, kalau orang mempelajarinya, bisa membawa penyakit baginya dalam beragama, dan ada ilmu yang bisa membinasakannya. Ada ilmu yang bisa membinasakannya. Nah ini pembagian-pembagian keluar dari lentera keilmuan para salaf terdahulu, menggambarkan kedalam, Kedalaman ilmu Keluasan pengetahuan Dan Cakupan Ma'rifat akan Ilmu-ilmu yang berjalan Di tengah para ulama Dari semenjak Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hingga di hari beliau Rahimahallahu ta'ala Iya yeah. Ilmu itu Kita bisa Fahami dari hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh orang Muslim dari Zaid bin Thabit atau Zaid bin Arqam Radiallahu Anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berdoa dari empat hal. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min kalbin la yakshat wa min nafsin la tashba' wa min duain la yustayabulah Ya Allah, saya berlindung kepadamu. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan saya berlindung kepadamu. Dari jiwa. Yang tidak khusyuk. Atau hati yang tidak khusyuk. Dan saya berlindung kepadamu. Dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Serta saya berlindung kepadamu. Dari doa yang tidak dikabulkan. Ini... Empat hal ya kita harusnya selalu berlindung kepada Allah. Jangan sampai empat hal ini menimpa kita. Kita memohon kepada Allah agar supaya kita dihindarkan dari empat hal ini. Dan yang pertama adalah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu kata para ulama terbagi dua. Ada ilmu yang memang diharamkan di dalam agama. Seperti ilmu sihir ilmu perdukunan, ilmu filsafat, itu ilmu-ilmu diharamkan di dalam agama. Dan yang kedua, dari jenis ilmu yang bermanfaat, dia adalah ilmu yang lurus sebenarnya, hanya saja dia pelajari dan tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Padahal dia mampu untuk mengamalkannya. Tidak ada penghalang baginya untuk mengamalkannya. Bagaimana namanya ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi itu dua jenis dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itulah untuk seorang hamba harusnya ia selalu memperhatikan kondisi dirinya memperhatikan akan kondisi hatinya. Itu menakjubkan sekali ya. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an taksya qalubuhum min tikrillah wa ma nazala minal haq. wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl Tidakkah sudah sepantasnya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati-hatinya, tunduk hati-hatinya itu terhadap kebenaran yang turun. Dan janganlah orang yang beriman itu seperti ahlul kitab. Yang sudah sampai ilmu kepadanya. Akhirnya terpisah oleh masa. keberlalu berlalu masa yang panjang. Hati-hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan dari mereka adalah fasik. Kemudian Allah setelah ayat ini ketika turun kata Imam Mas'ud. Ini keislaman kami baru 4 tahun. Kami sudah ditugur dengan ayat ini. Kami sudah ditegur dengan ayat ini, ini ayat dari ayat-ayat yang turun di Mekah, ya. Jadi dicela orang-orang yang hatinya itu tidak bergetar dengan kebenaran yang turun, ayat-ayat Al-Quran, dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelahnya. Allah firman Ketahuilah bahwa Allah lah yang menghidupkan bumi yang mati. ya yeah. Menghidupkan bumi setelah matinya. Ada bumi yang gersang, tidak bisa hidup, tumbuhan mati. Tapi Allah turunkan hujan. Bumi itu menjadi hidup. Allah mah mampu menghidupkan itu." Kata Ibn Kathir memberi isyarat bahwa ini dari keterkaitan yang sangat dekat kepada ayat sebelumnya. Ketika disebut bahwa Allah menghidupkan bumi yang mati, maka itu menunjukkan ilmu agama itu, itu menghidupkan hati. Menghidupkan jiwa. Nah, orang yang mempelajari ilmu, itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya. Malah di beberapa ayat, itu dijelaskan tentang kehidupan yang sebenarnya itu dengan penjelasan yang sangat tegas sekali. Karena manusia dibagi menjadi dua. Golongan yang pertama ada yang mayat, tadinya mayat sebelum mengenal petunjuk, setelah itu dihidupkan. Dan golongan yang kedua, mayat di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya. Dan ini dua golongan dari manusia ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat Al-Qur'an. Di surah Al Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awam man maytan wajalna lahu nuran nas mathaluhu" apakah orang yang tadinya dia mayat, lalu kami hidupkan dia, kami beri untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya tersebut, kami beri untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya tersebut, apakah sama orang-orang yang seperti ini, dengan orang yang mayat, dalam kegelapan tidak mau keluar darinya. Tidak mau keluar darinya. Iya. Ya, luar biasa di, diberi perbandingan di dalam ayat ini untuk membedakan. Untuk membedakan antara dua golongan. Membedakan antara dua golongan. Jadi ada orang yang tadinya dia mayat Tidak mengenal petunjuk, tidak kenal ilmu. Tapi Allah beri kepadanya hidayah, dia kenal keislaman, dia kenal petunjuk, dia belajar ilmu. Maka itu seakan-akan Allah menghidupkannya. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Allah menghidupkannya. Dan dia diberi cahaya dari cahaya keimanan yang menerangi jalannya di tengah kegelapan. Nah, tidak sama golongan yang pertama ini dengan golongan yang kedua. Mereka mayat dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya. Sudah mayat dalam kegelapan, tidak mau pula keluar dari dari hal tersebut. Iya. Nah, itu harus kita sadari ya, bahwa ilmu agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan untuk umat Islam ini dijadikan sebagai pintu ketaatan yang sangat besar dan sangat luas sekali, itu adalah nikmat yang patut kita syukuri. Nah, mempelajari ilmu inilah yang merupakan pokok keselamatannya, sumber kebahagiaannya, hal yang menghidupkan hatinya, perkara yang membangun, kebaikan dunianya, dan kebaikan akhiratnya, untuk keselamatan negeri akhiratnya. Ya. Karena itu, di banyak ayat, ilmu agama itu disebut sebagai cahaya. Disifatkan dengan mubin, sangat terang. Malah disebut sebagai ruh. Ruh pada seseorang. Dia hanya bisa hidup dengan hal itu. Allah berfirman kepada nabinya, mengingatkan nikmatnya. وَكَذَلِكَ أَوْهَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا أَمْرِنَا Ma dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Itulah ilmu agama ini. Wahyu yang diwahyukan kepada Nabi itu disebut Ruh Disebut Ruh Dengan Ruh ini orang bisa hidup Iya Orang itu bisa hidup Kamu ya Muhammad sebelumnya tidak kenal apa itu Alkitab Tidak pernah kenal apa itu Al-Quran Tidak pernah kenal apa itu Iman Dua nikmat ini sebelumnya kamu tidak kenal Tapi Allah anugerahkan itu kepada kamu dan kami jadikan agama ini sebagai cahaya. Kami jadikan agama ini sebagai cahaya. Yang kami beri hidayah dengannya. Siapa yang kami hendaki dari hamba-hamba kami. Jadi dalam satu ayat digabungkan dua sifat. Ruh dan cahaya. Ya Sumber kehidupan. Dan sumber penerangan. Dan kejelasan. Dan inilah dua pokok yang diperlukan dalam kehidupan al-haya kehidupan itu sendiri dan an-nur cahaya itu dan ini dikumpulkan pada agama dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar ilmu itu di dalam mempelajarinya. Ada hal-hal yang terkait dengan kewajiban kita. Dia secara umum adalah fardu kewajiban. Cuma fardunya itu terbagi dua. Ada fardu kifaya. Dan ada fardu a'in. Syah dari Nabi SAW. Beliau bersabda. Dan ini datang dari berbagai jalur. Dikumpulkan oleh suyuti rahimahullah. 49 jalur periwayatan untuk hadis ini. Nabi sallallahu alaihi bersabda, muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Kewajiban itu terbagi dua. Ada fardu ain, ada ilmu jenisnya fardu ain. Wajib Ain atas setiap orang mempelajari. Sama dengan sholat lima waktu. Itu fardu Ain namanya. Dada ilmu jenis yang kedua, sifatnya fardu kifaya. Kalau sudah dipelajari oleh jumlah yang cukup dari umat Islam ini, maka gugur kewajiban terhadap yang lainnya Yaitu fardu kifaya namanya. Sama seperti sholat jenazah. Kalau jenazah itu sudah di sholati oleh jumlah yang cukup, maka gugur kewajiban atas muslim yang lainnya. Ilmu yang sifatnya fardu'ain, yang wajib atas setiap person, setiap orang dari muslim, itu ilmu yang terkait dengan mentuhidkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Ilmu yang dengannya dia mengangkat kewajiban-kewajibannya, Rukun-rukun Islamnya, ilmu yang dengannya dia beribadah kepada Allah dengan dengan benar. Ilmu itu ilmu fardu ain, namanya kita tidak lolos dari pertanggungjawaban. Pada setiap ilmu yang fardu ain ini akan ditanya secara khusus, tapi kalau dia fardu kifayah itu adalah pelengkap penyempurna. Semakin seorang itu luas pada mempelajari ilmu yang sifatnya fardhu gifaya, maka semakin tinggi derajatnya. Di sisi Allah subhanahu wa taala, amanu minku, u'tul ilma Allah mengangkat orang-orang yang beriman diantara kalian, orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat, diangkat beberapa derajat. Ini namanya ilmu yang wajib untuk dipelajari. Karena itu dari keindahan ilmu ini, ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba itu, itu akan membawa untuk dirinya berbagai akhlak yang tinggi, berbagai keadaan dan kondisi, yang membangun jiwanya, membangun amalan-amalannya. Iya, apalagi hati itu, hati manusia itu berjenis-jenis, beraneka ragam. Di antara hati itu ada hati yang mati, itu tidak bisa menerima petunjuk. Di antara hati ada hati yang sakit, antara, ada hati yang sakit. Ini dia, sebagiannya bisa dia terima, sebagiannya lagi dia tidak terima. Itu hati yang sakit namanya. Dada hati yang selamat. Ini hati yang paling bagus. Dari ilmu itu membawa kepada keselamatan hati. Itu dari keindahan ilmu. Dari keindahan mempelajari ilmu agama. Karena itu ilmu adalah dasar dan asas dalam keimanan. Banyak ayat itu ketika ditafsirkan, Amanu itu sejumlah ayat ditafsirkan oleh para ulama dengan mana orang-orang yang berilmu. Karena tidak tergambar keimanan itu tanpa ilmu. Iman itu ada dibangun di atas pengetahuan juga. Ketika dia sudah tahu, maka dia bisa membenarkan bisa mengimani dan mengamalkannya. Ya, dia dibangun di atas ilmu, di atas pengetahuan. Maka dia adalah ilmu ini terkait dengan pokok iman yang membenarkan keimanannya. Dan ilmu juga itu, itu mencakup penyempurna-penyempurna keimanan. Apakah penyempurna yang bersifat wajib? Atau penyempurna yang bersifat mustahab Dan dengan ilmu ini Tetap keimanan di hatinya hilang dari segala bentuk kemunafikan Keluar hatinya dari segala bentuk kemunafikan Karena kadang kemunafikan menimpa hati seseorang Itu disebabkan karena kurangnya ilmu Disebabkan karena kurangnya ilmu. Sehingga. Ada bentuk kekurangan pula di dalam keimanannya. Iya. Dan sebagaimana ciri kaum munafikin. Ciri kaum munafikin itu adalah orang-orang yang meremehkan ilmu. Dan meremehkan para ulama. Itu ciri kaum munafikin. Karena itu. Ketika kaum munafikin mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya, ada apa dengan ahli kira kita itu? Itu bahas untuk orang yang berilmunya ya. Di masa Nabi dan para sahabatnya. Mereka ini katanya paling penakut kalau berjumpa dengan musuh, paling senang mengenyangkan dirinya, paling begini dan begini. Itu celaan terhadap ulama sahabat namanya. Para orang yang berilmu maka turun ayat terkait dengan orang yang berucapin kulabilillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum la katakanlah terhadap Allah terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok jangan kalian meminta maaf ah. kalian telah kafir setelah keimanan kalian itu ciri kemunafikan iya makanya kurangnya ilmu itu itu kadang bisa membawa kepada berbagai hal yang membinasakan hamba. Membawa kepada hal yang membinasakan hamba. Kemudian dari keindahan ilmu ini dalam menghidupkan hati, menghidupkan jiwa. Ilmu itu adalah sabat wa tafbit. Adalah keteguhan dan hal yang mengukuhkan, hal yang meneguhkan menghilangkan keraguan, menghilangkan kegoncangan. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bil qawli fil wa fil Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh, kalimat yang kuat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dikuatkan dengan hal itu. Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat masuk di dalamnya, di alam kubur. Diteguhkan ketika menjawab pertanyaan malaikat. Dan masuk di dalamnya ketika dia melewati berbagai kejadian pada hari kiamat. Di mahsyar, di pertanyaan di pada mahsyar melewati jembatan as-sirat, melewati neraka jahannam, billah, dia akan diteguhkan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya itu, tasbit dan diberikan untuk orang yang berilmu. Diberikan untuk orang yang berilmu. Makanya ketika ada fitnah-fitnah, ada hal yang tidak jelas, ada hal yang samar, yang teguh itu adalah orang yang berilmu. Iya. Yang teguh adalah orang-orang yang berilmu. Per itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yaralladziina utul 'ilmi alladzii unzila ilayka min rabbika huwa alhaq. Orang-orang yang berilmu lah yang bisa melihat apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Yang ketiga karun keluar dengan pakaian pakaian kemegahannya menjadi fitnah bagi manusia magen teguh waktu itu adalah orang-orang yang berilmu iya itu kisahnya patut kita renung ya di dalam Al-Qur'an dikatakan dalam Al-Qur'an fa ala qaumihi fi zinati oleh ya Pada keluarlah korun ini dengan pakaian kemegahannya Dengan pakaian kemegahannya Korun yang penuh dengan harta kaya raya ini Yang kunci-kunci hartanya Ini baru kuncinya saja ya Kunci-kunci hartanya itu sulit dipikul ya oleh kelompok laki-laki yang kuat sekali yang baru kunci-kunci hartanya. Ya belum terbayangkannya bagaimana hartanya. Sampai menjadi perumpamaan itu kalau orang dapat harta galian gitu ya, Itu di Indonesia dibilang harta karun atau dari karun itu. Ya. Maka dia keluar dengan bagian kemegahannya. Nah, terjadilah fitnah Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia Wahian dikata kami seperti korun ini Korun ini dapat bagian yang besar Ini miskin ya orang-orang Dianggap dari keutamaan itu Adalah dengan harta Padahal harta itu bukan ciri keutamaan Sebab harta itu diberi kepada seorang mukmin Dan diberi kepada non mukmin. Semuanya diberi dari harta Ya, dan itu bukan ciri keutamaan. Karena itu yang kuat adalah orang-orang yang berilmu. Makanya di kelanjutan ayat dikatakan, atau di ayat setelahnya, وَقَوْلَ الَّذِينَ عُوْتُ الْعَلْفِ وَيْحَكُمْ ثَوَابُ uh, Dan berkatalah orang-orang yang berilmu, وَيْحَكُمْ Betapa kasihan kalian. Ya, balasan di sisi Allah, itu lebih baik untuk orang yang dan beramal salih. Wama yulabtaha illa sabirun. Tapi tidak ada yang bisa menanggung itu. Kecuali orang-orang yang bersabar. Iya. Karena itu kata Abu ali ya. Terkait dengan dua ayat ini. Beliau baca sampai firmannya. Waqallalladhi nawatul il. Waihakum. Tawabullahi khairu liman wa saliha, Maka Kata Ta'ala atau disebut dari Al-Hasal Al-Basri rahimahullah. Kata beliau fitnah arafaha kullu jahil. Wa uh, uh, arafaha kullu alim wa fitnah ini apabila baru datang orang yang berilmu itu tahu, itu ketajamannya orang imbrilmu ya dan dari keutamannya. ya kalau ada fitnah, baru terlihat tanda tandanya, ciri cirinya, langsung mereka tahu ini fitnah. Tapi kalau orang jahil nanti, kalau fitnahnya sudah terjadi, sudah uh, mereka lihat berbagai perahara, berbagai kerusakan dan kekacauan yang menimpa manusia, baru orang jahil berkata, oh, sedang terjadi fitnah rupanya. Itu ilmu itu memberikan ketajaman di dalam menilai, di dalam membedakan. Iya. Karena itu orang-orang yang berilmu, itu orang-orang yang diteguhkan. Di tengah manusia, keheranan, bimbang, goncang, mereka akan kuat. Kuat di atas ilmu karena itu di hadith yang mutawatir, akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku mereka bahir di atas kebenaran, tampak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang milisi mereka dan orang yang mencela mereka sampai hari kiamat. Mama Ahmad dan selainnya berkata yang dimaksud adalah ahli hadith. Kalau bukan ahli hadith, kata Imam Ahmad, nggak tahu saya, nggak tahu lagi siapa lagi orangnya. Bapak ahli hadith itu, itulah orang-orang yang menyandang agama Rasulullah SAW di masa itu. Mewarisi agama murni, dari masa ke masa, hingga di masa Imam Ahmad, dan itu yang mereka wariskan kepada orang-orang yang datang setelahnya. Dan agama yang murni ini, akan disandang pada setiap generasi oleh sekelompok orang Nah itu kemurnian agama akan selalu ada Dan selalu terjaga Iya Akan selalu terjaga Dan dibuat satu risalah khusus oleh Atau buku khusus Oleh Al-Khatib al Baghdadi, Rahimahullah Menjelaskan syaraf ashabul hadith Keutamaan para ulama ahli hadits. Salah satunya terkait dengan hadits yang saya bacakan tadi Ya, itu dari keutamaan ilmu. Ilmu itu menguatkan. Selain daripada itu, ilmu itu akan membawa seorang itu kepada berbagai jenjang ibadah. Apakah ibadah yang terkait dengan hati, ibadah yang terkait dengan lisan, atau ibadah yang terkait dengan anggota tubuh, atau ibadah yang terangkai dari tiga hal ini. Ya, seorang kalau ingin beribadah, harus dengan ilmu. Bagaimana caranya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu? Iya. Yeah. Itu bahasa-bahasanya memang seperti itu yang dipakai dalam Al-Qur'an. "Man al-akhirah, fas'alaha sa sa'ayah, wa huwa mu'min. siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berjalan di atas jalannya, Itu harus ada jalannya, ya harus ditempuh jalannya. Dan itulah jalan dalam ilmu itu ada, dan dia adalah seorang mukmin. itu bahasa mukmin itu mencakup keilmuan di dalamnya, harus memiliki dari ilmu yang menyebabkan benar keimanannya, teguh keimanannya. Dan dia adalah seorang mukmin, Maka mereka ini. Para orang yang upayanya itu disyukuri. Ayat ini kata para ulama, ini mengumpulkan tiga misi utama para nabi dan para rasul. Sebab so, para nabi dan para rasul itu, misi utama mereka ada tiga. Yang pertama memperkenalkan siapa Allah yang diibadahi. Kemudian yang kedua menerangkan jalan menuju kepada Allah. Kemudian yang ketiga menjelaskan balasan, yang akan dituai di akhirat ya keutamaan bagi siapa yang mengikuti jalan dan bahaya serta adab bagi siapa yang keluar dari jalan Yaitu tiga perputaran dakwah para nabi dan para rasul berada di dalam satu ayat ya tampaknya yang paling pertama mengenalkan siapa Allah yang diibadahi maka ilmu itu akan membuat seorang itu mengenal siapa yang dia ibadahi dengan ilmu itu dia bisa mengenal bagaimana ibadah-ibadah yang terkait dengan hati berupa keikhlasan berupa uh, harapan rasa takut cintaan yang bersegera kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerinduan dan selainnya dari ibadah-ibadah yang -ibadah. Banyak terkait dengan hati. Demikian pula apa yang terkait dengan tubuh. ya Ibadah yang terkait dengan tubuh, dalam bentuk dia melakukan sholat lima waktu, atau dalam bentuk dia mengeluarkan sedekah, ataupun yang paling kecilnya, dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Demikian pula ibadah yang terkait dengan lisan, zikir, membaca Al-Quran, amar Maruf, Nahi nahimungkaran. Ya. Itu semuanya bisa dia kenal. Bentuk-bentuk dari ibadah itu dengan ilmu. Khususnya amalan hati. Satu dari amalan hati kadang berjenjang di situ tingkatan manusia. Berjenjang tingkatan manusia. Ya, karena itu jangan kalau ingin memperbaiki persaingan dalam akhirat itu pokok yang harus dipelajari adalah ilmu. Sebab itulah yang memperbaiki hati, menghidupkan hati. Dan dari kelurusan hati itu. Nah itu artinya dia sudah punya modalnya untuk melengkapi dari rukun-rukun keimanan dan keislamannya pada amalan-amalan yang dohir, pada amalan-amalan yang terkait dengan lisan dan terkait dengan anggota tubuhnya. Nah, itu pintu luas sekali. Karena itu kata sebagian dari Assalamurah, Rahimahullah, Ketatasturi, Masa Bapakum Abu Bakrini, salawalaam Abu Bakar itu tidak pernah mendahului kalian dengan sesuatu apa mau mendahului kalian dengan banyaknya dia salat banyaknya dia puasa banyaknya dia bersedekah tapi Abu Bakar itu mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya bercokol di dalam hatinya ke ilmu itu itu dari pokok kebaikan. Dari pokok kebaikan. hanya orang-orang yang berilmu itu beda cara menatapnya. Hmm. Dia menatap kehidupan beda dengan orang biasa. <tuh> ya. Orang yang berilmu itu diamnya saja itu adalah hikmah. Bicaranya adalah ilmu. Bicaranya adalah ilmu. Orang yang berilmu itu kadang dia duduk-duduk saja, dia bisa berpahala sepenuh langit dan bumi. Bisa berpahala sepenuh langit dan bumi. Tapi orang yang jahil, kadang dia duduk-duduk, dia bisa berdosa sepenuh langit dan bumi. Karena kejahilan. Sehingga hatinya itu penuh dengan berburuk buruk sangka kepada Allah. Sedikit harapannya. Itu sumber keburukan. Itu membahayakan. Obatnya itu dengan dia belajar ilmu. Dia mempelajari ilmu. Iya. Ini ucapannya yang saya ucapkan ini dari bahasa para ulama. Tidak dia mengerti kadarnya. Kecuali orang yang menyelami ilmu. Mendalaminya. Orang yang menyelami ilmu dan mendalaminya. Makanya orang yang berilmu itu juga kadang di dalam... Bidang ilmu tertentu. Atau di dalam bidangnya. Beda cara cara melihatnya. Iya, Karena seorang ahli hadith itu. Kalau dia bahas sebuah hadith. Dia yakin ini bersambung kepada Nabi. seakan akan dia dengar Nabi yang berucap. Saking yakinnya dia. Akan hal tersebut. Tapi kalau orang jahil. Ya. Beda cara menatapnya. Makanya dari. Orang-orang yang kurang terpelajar tidak paham ilmu hadith. itu kadang berucap, oh ini hadith-hadith Nabi dipalsukan, buku-buku hadith dipalsukan. Ini karena kejahilan. Anda kata dia punya ilmu tentang syariat, agama ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Anda kata ada orang yang berdusta di tengah lautan atas nama Nabi shallallahu alaihi wasallam maka besok paginya akan ketahuan, si bulan ini berdusta dengan lautan. Iya. Atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu ucapan Imam Syafi'i? Ya makanya belajar. Baya tahu bagaimana kedalamannya para ulama ahli hadith itu. Namun mungkin ada buku yang bisa, buku hadith, apalagi seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dipalsukan, Ya, itu tidak mungkin terjadi. Dan ini orangnya perlu penjelasan, nah, ini terkait dengan ilmu. Tapi orang-orang jahil, dia tidak masuk akal tentang hal tersebut. Masalahnya itu terkait dengan masalah ilmu itu tadi. Jadi memang mempelajari ilmu ini, subhanallah, itu adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Kemudian ilmu ini dari keindahannya, yang menata hati, ilmu itu akan membawa seseorang untuk ikhlas semakin mengikhlaskan amalannya makanya kata Sufian Thowri, Alhamdulillah kami dulu itu belajar kami punya niat yang besar ya belajar ya belajar begitu aja tapi ternyata ilmu itu dia nggak mau dituntut kecuali dengan keikhlasan maka kami pun mengikhlaskan niat-niat kami jadi ilmu itu bisa membawa seorang itu kepada keikhlasan sehingga dia belajar itu hanya untuk Allah dengan ilmu pula dia terhindar dari penyakit ria, dengan ilmu pula dia terhindar dari penyakit-penyakit hati. Terhindar dari penyakit-penyakit hati. Iya. Itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Ilmu itu ilmu syariat namanya, dipelajari. Itulah tiga jenis ilmu di oleh Yahya bin bernama ada ilmu Tauhid, ada ilmu terkait dengan nasihat mendalam dan dikir, ada ilmu yang terkait dengan fikih dalam alam. Itu ada aturan-aturannya semuanya, dan itu ilmu yang bermanfaat. Ya, Bukan pada ilmu kalam, bukan pada ilmu tasawuf Itu adalah ilmu-ilmu yang merusak. Pengetahuan-pengetahuan yang membahayakan hati. Pengetahuan-pengetahuan yang membahayakan hati. Kalau dia katakan misalnya tasawuf itu memperbaiki hati itu mengkosong Itu hanya ucapan pada sebagian orang saja. Ya orang-orang yang berbicara tasawuf saja seperti Al-Ghazali rahimahullah. beliau bertobat darinya. Karena mana dari tasawuf yang dipakai oleh manusia di belakangan ini. Itu beda dengan makna tasawuf yang dipakai oleh sejumlah ulama di masa dahulu. Ya, karena itu Al junaid ketiga, disebut tasawuf itu beliau bahasakan, itu beliau kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah segala hal yang mencuri Al-Quran dan Sunnah kalau sekarang enggak orang tasawuf itu, kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, itu kamu aneh namanya mengajak kepada pemahaman keliru, pemahaman berbahaya, kata bahasa mereka ya kenapa? sebab mereka itu memahaminya dengan pandangan sendiri Nah, ini jangan dilihat pada akhirnya, harus hadir dilihat kepada mana batinnya. Ketika dia kita tanya, kamu melihat dari mana batin, dari sudut mana? Apa dasar ilmunya? Ya bahasa Arabnya aja kadang nggak tahu. Bisa bahasa Arab, tapi tidak belajar dari ilmu usul fikih, tidak belajar dari makalat syariah, tidak belajar dari ilmu hadith, tidak belajar dari ilmu bahasa, tidak belajar dari ilmu-ilmu. Yang membenarkan dia untuk bisa berdalil. Dan mendalami mendalami pembahasan. Nah, itu kan namanya. Seseorang masuk ke dalam hal yang membahayakan. Pembahasan ilmu agama. Ilmu itu ada jalannya. Ada jalannya. Dan jelas. Tuntunan-tuntunannya. Karena itu alhamdulillah ilmu agama itu terjaga. Ilmu agama itu terjaga. Nah, itu ilmu apabila. Baik dan benar lurus. Itu akan menghidupkan hati. Bahasa orang itu. Dia akan mengagungkan ayat-ayat Al-Quran. Hadith Rasulullah SAW. Jika dia berbicara ilmu. Pasti di lisannya itu selalu ada dalil. Dari Al-Quran dan hadits. Sebab itu sumber ilmu. Ya. Dan yang bisa berdalil dengan seperti itu. Itu perlu pemahaman. Perlu pemahaman. Dan itu perlu fikir. Karena itu ada cara memanifihi dalam agama orang memakai jalan madhab, misalnya, ya, ketika dia belajar dari madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ada usul madhab beliau, ya, ada metodologi beliau di dalam memahaminya. Karena itu ada rincian di dalam, usul di madhab beliau, dan ada rincian di dalam pembahasan-pembahasan yang beliau uraikan terkait dengan fiqih, dan ada hal-hal yang dikaji dari berbagai sudut yang lainnya, dari pembahasan ilmu sunfikinya, kaidah-kaidah fikihnya dari pembahasan maqasidus syariahnya pembahasan tertentu terkait dengan tata negara terkait dengan kehidupan terkait dengan politik itu ada semuanya pembahasan-pembahasannya ya. tapi itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan yang jadi masalah sekarang, ini orang-orang yang apa namanya, Uh, tidak senang kalau diajak kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, Memang orang-orang kalau ditanya dalil sulit dia menyebutkannya. Itu yang seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ya aku ashabul ahwa hati-hati kalian dari pengikut hawa nafsu. Ya, atau ashabur rai orang-orang yang cuma mengandalkan pikirannya. Ya, kainakum ada usunan. Us Mereka ini adalah musuh-musuh sunnah. Ayat kum hadits Rasulullah sallallahu alaihi Ayah paduha. mereka ini sulit menghafal hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi Akhirnya mereka berucap dengan pikirannya sendiri, "Kalau ada ayat atau hadith ya, dia tafsirkan seenaknya sendiri, kalau ditanya dari mana cara kamu memahaminya, nah kelihatan sudut ilmunya, ilmu itu tidak seperti itu." Jadi ilmu itu kalau dia punya ilmu, itu kelihatan rasa takut seseorang, dan dia berbicara dengan benar. Ilmu itu membawa kepada keikhlasan. Sebab memang sudah terukur semuanya ilmu itu. Tidak perlu dia menonjolkan dirinya pun. Orang akan tahu orang yang berilmu dari yang tidak berilmu itu siapa. Sebab ilmu itu ada cahaya terlihat pada ilmu itu sendiri. Dan cahaya itu, hidayah Allah itu Allah tunjukkan kepada siapa yang Allah SWT kehendaki. Iya. Yeah. Tabi shalallahu alaihi wasallam bersabda thalatun, La ber Ada tiga hal yang tiga hal ini tidak akan membawa dengki penyakit di dalam hati seorang muslim yang paling pertama adalah ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah nah, itu fungsi dari ilmu itu ikhlas itu terkait Demikian pula, Menasihati para pemimpin. Menasihati para pemimpin. Itu ciri dia memiliki ilmu. Kalau dia seorang alim, ketika dia melihat misalnya, ada hal yang perlu dia perbaiki, dia memperbaikinya dengan cara yang benar. Munasaha. Berlaku tulus. Berlaku tulus. orient tulus itu, itu menunjukkan hatinya bagus. Dia lihat ada kekeliruan, dia perbaiki Ada kesalahan, dia tegur. Tapi dengan cara yang benar. Bukan dibeberkan di depan umum. Tapi dia datangi ya, orang yang bersangkutan. Dia nasihati. Kalau tidak, dia nasih hati, tidak bisa dia nasihati. Tidak bisa dia nasihati. Maka dia doakan. Dia berdoa kepada Allah. Kebaikan. Kemudian yang ketiga dari hal yang. Mensucikan hati itu. Adalah luzum jamaatil muslimin. Dia tetap komitmen di atas kebersamaan di tengah kaum Muslimin ya, ikut dalam kebersamaan itu penting <tuh> itu prinsip penting ya karena itu ciri orang radikal itu mudah diketahui orang yang radikal lihat aja kalau dia senang bicara terhadap pemerintah ya senang membuat statement-statement yang menjadikan kegaduhan di tengah masyarakat membenci kepada pemerintahnya Nah, itu ciri kelihatan, nah, itu bisa terlihat. Seseorang mengaku apapun, kalau itu terlihat dalam perbuatannya, perilakunya, itu ciri disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Dan Nabi SAW menunjukkan dari sekelompok manusia yang akan muncul di masa mendatang, ciri-cirinya seperti itu. Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jalan ilmu itu penting sekali, seorang belajar. Supaya dia mengerti, ya pada ilmu itu nanti dia akan. Ketika dia masuk mempelajarinya, dia tahu rinciannya, dia tahu mana hal-hal yang para ulama sepakati dalamnya. Dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan tata negara, dalam pembahasan politik, dalam pembahasan fikih Dia tahu mana kesepakatan para ulama. Nah, kalau sudah ada kesepakatan, dia tidak keluar dari itu. Tidak keluar dari kesepakatan para ulama. Ya, kalau dia keluar dari kesepakatan para ulama, nah itu itu ciri dia keluar dari jalan yang lurus. Saya beri contoh sederhana itu. Yang banyak dilanggar di masa sekarang. Iya. Jadi hal-hal yang terkait dengan penegakan hukum, itu wewenang pemerintah. Ya, kalau pemerintah menangkap, itu tidak boleh ada dari rakyat biasa, dan tidak boleh pula ada dari seorang ulama, di level apapun dia sebagai seorang ulama. Masuk di dalam ranah, menilai menilai ketentuan hukum itu. Ah ini salah, ini tidak bersalah. Akhirnya ulama dia ah Itu keliru itu menyelisihi kesepakatan ulama. Ibu Kupi itu sepakat semuanya, penegakan hukum itu di tangan pemerintah. Karena itu tidak dikenal di dalam agama kita ini, main hakim sendiri. Ya, main hakim sendiri. Ya, kalau ada proses-proses tertentu, jadi ya itu, itu, itu urusannya pemerintah di pengadilan dibuktikan, diterangkan. Jadi, adanya ke, kekacauan di dalam pemahaman seperti ini. ini kurang mendalam di dalam pemahaman, akhirnya menimbulkan berbagai kemeluk. Ya, setiap kali ada kejadian padahal kejadiannya itu lumrah dan biasa tiba-tiba ya disikapi dengan hal yang berlebihan itu perkara-perkara yang tidak baik itu merusak dari hubungan antara manusia dan itu bukan hal yang baik untuk pendidikan hati Iya, pendidikan hati kemudian dari <tuh> apa namanya keindahan ilmu ini pula ilmu itu adalah rasa takut dan ketundukan membawa seseorang itu untuk punya khasyia dan punya apa namanya ketundukan karena itu kata ibnu Masud cukuplah ilmu itu dengan takut kepada Allah dan dalam Al-Quran Allah berfirman, innamaya khasyia min ibadihi ulama sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama Hanyalah para ulama Iya Maka ilmu itu membawa kepada khasyia Membawa dia untuk tunduk, patuh Memakanali mu'minin Wala mu'minatin Idha qadallahu wa rasuluhu amrun Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim Tidaklah pantas Bagi seorang mu'min dan mu'mina Apabila Allah dan Rasulnya Sudah memutuskan sebuah perkara Tidak pantas dia punya pilihan lain Dari perkara mereka Itulah ilmu, rasa takut dan kepatuhan, tunduk kepada Allah dan Rasul. Bukan mengikuti hawa nafsu. Ya. Bukan pula menyelisihi syariat. Bukan pula mengedepankan, mengedepankan akalnya. Mengedepankan akalnya. Tidak seperti madhabnya orang-orang asyariah yang mengatakan bahwa akal itu didahulukan terhadap nas al-Quran dan sunnah. Ini tidak benar ya, ilmu itu tidak membawa seseorang untuk seperti itu. Ilmu itu akan membawa seseorang untuk punya khasya rasa takut, punya ketundukan terhadap usus. Pengagungan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Alaihi s.a.w. Ya. Kemudian dari keindahan ilmu ini, ilmu yang menghidupkan hati itu, ilmu yang mengantar seseorang kepada kehidupan akhirat. Akan membuat cahaya kehidupan akhirat itu terang menerang di dalam jiwanya. Itu yang menjadi tujuan hidupnya. Itulah kehidupan akhirat. Itulah surga Kami peruntukkan untuk orang yang tidak menghendaki ketinggian. Dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Dan akibat yang terbaik itu adalah milik orang yang bertakwa. Milik orang yang bertakwa, ilmu yang menghidupkan hati itu kekuatan, dan semangat yang tinggi. Semakin dia belajar, semakin kuat. Kuat di dalam segala hal, semakin dia bertambah ilmu, semakin tinggi semangatnya, semakin besar harapannya, semakin indah sangkaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ilmu yang bermanfaat mewariskan rasa takut dalam hati yang menghidupkan hati itu, itu akan menyebabkan orang terhindar dari putus asa, dari kemalasan, ya dari kelemahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadith Abu Huraira al muslim, Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul da'if. Wa fi kullin khairun billahi yang seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah bersemangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat bagimu selalu mohon pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah ya ilmu yang menghidupkan hati itu itu akan membawa suara untuk banyak berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak berdikir. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dia banyak membaca Al-Quran. Banyak dia baca hadith. Dia jaga dari dikirnya pagi dan sore. Dia jaga dikirnya sebelum tidur dan di malam hari. ya Dia jaga dikir pagi dan petangnya. Kemudian dia jaga dikir di belakang sholat lima waktu. Dia jaga dari dikir-dikir umum yang dibaca dalam sehari dan semalam. Kalau dia pelihara itu, dia pasti masuk ke dalam minat Orang yang banyak berdikir, laki-laki dan perempuan yang banyak berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari keutamaan ilmu itu, ilmu itu akan ketika hati itu hidup, dia akan cinta kepada amalan salih. Cinta kepada orang salih. Dan punya kerinduan dalam amalan salih. Iya. Nah itu segala sudut yang dia pandang dalam hidupnya ketaatan. Dia senyum kepada saudaranya ketaatan. Dia senyum kepada anak-anaknya ketaatan. Berakhlak yang mulia di keluarganya ketaatan. Kepada orang tuanya. Dia berbakti ketaatan. Dia membela dari kehormatan saudaranya ketahatan, apalagi kalau yang dia bela itu adalah orang-orang yang berilmu dari para ulama terhadap ketahatan. jadi dia senang dengan hal tersebut masuk waktu sholat gembira sekali dengan sholat jadi ada tangi dengan kerinduan kecintaan tidak terbebani dengan hal tersebut itu pengaruh dan warna dari ilmu nah, ketika ilmu itu bercopal ke dalam hati itu mewariskan mana-mana yang seperti itu ilmu itu akan membawa seseorang ketika hatinya hidup, dia akan banyak bertobat kepada Allah, selalu inabah, kembali kepadanya, dan selalu menghisap dirinya. Kalaupun dia jatuh di dalam kesalahan, dosa-dosa, dari keindahan ilmu itu, ilmu itu akan mengingatkannya, akan menugurnya, dan membimbingnya, mengarahkannya kepada hal yang baik. Kemudian dari keindahan ilmu itu, ketika seorang mempelajarinya, dia akan lebih giat memperbaiki amalannya. Sebab memperbaiki amalan itu lebih dahsyat daripada amalan itu sendiri. Karena banyak orang yang dia lihat saja apa yang bisa diamalkan, apa yang dia kerjakan. Tapi dia tidak periksa amalan ini keikhlasannya. Bagaimana hak-hak Allah di dalamnya. Kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Keindahannya di dalam melaksanakan amalan. Itu namanya memperbaiki amalan. Ini kadar lebih tinggi daripada amalan itu sendiri. Ya, yeah. itu pengaruh dari ilmu. Karena itu orang yang berilmu itu, dia beda cara memandangnya. Ketika dia sudah tahu amalan, dia sudah perbaiki, nah, dia giat sekali dalam menjalani. Tapi beda dengan orang yang tidak berilmu. Dia cari apa yang bisa diamalkan, yeah. dia tidak peduli, terkait dengan amalannya, dia ikhlas di situ, dia tidak ikhlas, atau dia amalannya sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan sunnah, dia dia tidak perhatikan. Ini hal-hal yang membedakan antara orang yang belajar ilmu dan tidak mempelajari ilmu. Karena itu kalau kita kembali kepada ucapan Yahya bin Ammar tadi, beliau katakan, ilmu itu ada lima. Ada ilmu, Huwa ada ilmu yang merupakan kehidupan agama. Ini yani kalau mau hidup dalam beragama, yang menghidupkan agama seorang itu ada ilmunya. Itu namanya ilmu tauhid. Ini namanya ilmu At-Tauhid. Ilmu tentang Tauhid. Iya. Sekarang ini ada orang-orang yang tidak suka dengan bahasa ilmu Tauhid. Apa itu ilmu Tauhid? Yang benarnya ilmu Tasawuf katanya. Ini aneh-aneh saja. Nah, padahal kata Tauhid itu Nabi yang mengucapkannya. Nabi yang mengucapkannya. Karena itu imam muslim itu, itu detail sekali. Ini juga menjadi masalah ya, karena... Orang-orang yang kadang bicara ganti-ganti ini. Mereka perhatiannya terhadap hadits itu kecil sekali. Ya, sedikit sekali. Makanya nggak sensitif dalam riwayat-riwayat. Ketika ada masalah, itu jarang terucap di lisannya. Dalil-dalil keluar dari sahih Bukhari, sahih Muslim. Ini dua rujukannya yang sahih. Kalaupun dikeluarkan dalil, ngambilnya dari hadits-hadits palsu, hadits hadit lemah. Ya, sebab dia nggak punya uh, dari ilmu pengagungan terhadap Rasulullah menjaga sunnah Nabi. Itu tugasnya ahli hadith dulu, mereka hidup untuk itu. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai negeri untuk menjaga riwayat-riwayat Nabi SAW. Tiba-tiba datang manusia membiasakan dirinya dengan riwayat-riwayat, tidak -riwayat, peduli memang, tidak peduli hadith palsu, hadith lemas, semuanya di, di Nah, ini enggak bagus ya, itu bukan cara beragama. Jadi Tauhid itu ada. Di sahih Muslim itu. Imam Muslim membawakan riwayat-riwayat. Tentang. Apa namanya. Seorang yang terjaga darahnya dan hartanya itu apa ukurannya. Beliau membawakan riwayat-riwayat dulu yang paling tersohornya. Yaitu sampai dia bersyahadat. La ilaha muhammad rasulullah Begitu. Setelah itu, datang beliau. Beliau datangkan riwayat dari jalur Tariq bin Ashyan, dari ayahnya. Ya. Apa dari jalur Abu Malik dari ayahnya, Tariq bin Ashyan? Di mana Nabi SAW berkata, Illa "Kecuali kalau dia mentauhidkan Allah, itu bahasa mentauhidkan Allah. Itu ada dari bahasa Nabi SAW. Tiba-tiba ada manusia." Tidak suka dengan hal tersebut. Padahal kata Tauhid itu ada dari buku-buku para ulama dari masa dahulu. Ya, berjalan di lisannya para ulama di hadith. Berjalan di lisannya para ulama di Mereka tidak baca buku-buku terkait dengan kitab Tauhid. Karya Ibn Huzayma, karya Ibn Mandah. Mereka tidak lihat karya uh, Abdul Ghani bin Said. Ya. Dan selainnya, al-Makdasi rahimahkan Dan selainnya dari buku-buku terkait dengan hal itu. Ya hanya saja seorang itu ketika dia tidak tahu sesuatu, keadaan dia musuhi. Nah, itulah kejahilan. Seorang kalau jahil sesuatu, dia musuhi sesuatu itu. Dan di sini juga tanpa perlunya berilmu ya. Jadi ketika beliau katakan bahwa ilmu yang merupakan kehidupan agama adalah ilmu tauhid, itu kalimat punya makna sekali. Karena tauhid itu itu sumber kehidupan. Nah, itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kepadaku. Iya, jadi itu ilmu yang menghidupkan kehidupan seorang dalam beragama. Makanya, semua ilmu yang terkait dengan tauhid itu dia pelajari, dia tekuni, dia dalami. Dan buku-buku tauhid itu, alhamdulillah, lengkap sampai hari ini ada. Ada pembahasan tentang tauhid, diajarkan oleh Imam Ahmad. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, diajarkan oleh Imam Al-Bukhari, Ali bin Al-Madini, Sufyan Al-Thawri, Sufyan Ibn al Yena, Abdurrahman uh, al-Awzai, Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr, Abu Amr al-Awzai, Imam Besar di masanya, Rahimahullah. Yeah. Dan berbagai buku, puluhan bahkan ratusan, buku-buku dari para ulama as-salaf dari abad kedua, ketiga, dan keempat itu masih ada sampai sekarang terjaga, terpelihara dengan riwayat-riwayat bersambung kepada penulis-penulisnya secara riwayat dan secara makna juga dan pemahaman masih bersambung, terwarisi dari masa ke masa, diajar dari guru dan kita belajar buku-buku itu dari guru bukan cuma di sana periwayatannya saja pada makna riwayatnya juga pada maknanya diajarkan oleh mereka, iya, nah itu ilmu namanya, karena itu ilmu itu dari etikanya itu ditalaki dari guru, orang ngambil dari guru, dia harus berguru, ya, kalau dia mengajarkan ilmu tanya kamu berguru di belajar dari siapa, kalau dia sebut gurunya tanya kamu belajar apa di sana, bentuk-bentuk ilmu apa yang sudah kamu pelajari. Seorang kalau kita mengambil ilmu darinya, kita harus tahu dia ahli dibilang apa. Ya jangan sampai dia mengajarkan sesuatu itu bukan keahliannya, bukan ranah dia untuk mengajarkan di situ. Karena itu ilmu itu ini sabun ahli, ilmu itu nisbah, nasab antara pemiliknya ada nasabnya. Seorang itu ngambil dari guru, talakki. ya. Dan demikian diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, para sahabat yang mengajarkannya kepada. Para tabi'in, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan garisnya seperti itu tidak akan terputus. Tabliu dalam Ibn Abbas, Ahmad, minni, wayusma wayusma dan Nabi kepada para sahabat, "Kalian oleh para sahabat mendengar dari saya akan datang nanti, orang-orang mendengar dari kalian akan datang lagi, orang-orang yang mendengar dari orang-orang yang mendengar kepada kalian." Itu bersambung sampai hari kiamat. Seperti hadits Taif al-Mansurah yang saya sebutkan tadi. Kita akan terjaga dari agama ini. Terpelihara. Cuma kita perlu mengambilnya dari guru-guru. Yang benar dari, apa namanya, keilmuannya. Iya. Jadi itu yang pertama ya, ilmu Tauhid. Ilmu yang merupakan kehidupan agama. Yang kedua ada ilmu yang merupakan konsumsi makanan. Iya. Dan... Apa yang merupakan seorang itu bisa tegak kehidupannya. Itulah al-ilbawad-dikr, nasihat dan dikir. Jadi perlu dia dapat peringatan-peringatan. Seorang alim pun dia perlu peringatan. Makanya sebagian ulama itu kalau dia rasakan hatinya agak agak keras, dia datang kepada ulama yang lain. Datang kepada ulama yang lain. Itu al-Hasan al-Basri rahimahullah dari ulama yang banyak didatangi oleh ulama yang lain untuk hal itu. Dan al-Hasan al-Basri sendiri itu orang yang sangat giat sekali memberi nasihat untuk dirinya sendiri dan juga minta nasihat dari orang lain. Minta nasihat dari orang lain. Jadi dari kisah yang menakjubkannya ada seorang alim yang matanya itu sudah buta, dibawa oleh anaknya. Ke rumah al hasan basri itu melalui jalan uh, terputus begitu. Maka anaknya ini menghamparkan badannya supaya ayahnya bisa lewat di atas punggungnya. Sampai ke rumah al hasan basri Iya. Maka dia berkata kepada al hasan Saya temukan pada hati saya ada hal yang agak keras, tolong nasihati saya. Maka al hasan basri menasihatinya, sampai dia menangis. Iya. Terus dia berkata tambah nasihatnya. Terus Al-Hassan al-Basri Sampai dia menangis. dan al Al-Hassan basri juga menangis. al al-Basri juga menangis. Nah, itu kebiasaan hidup mereka. Seperti itu. Hidup hatinya memang. Ada makanannya. Jadi kalau kita di dalam kehidupan ini. Tidak mengambil hal-hal yang seperti itu. Kita melalaikannya. Kadang subhanallah, kita sibuk dengan urusan dunia. Urusan kerja. Bawasan ini dan itu, akhirnya lupa kadang-kadang Padahal ada hal-hal, hasil-hasil mendalam itu penting. Nah ilmu-ilmu yang jenis yang seperti ini, hal-hal yang jenisnya seperti ini, itu biasanya diambil dari kajian tematik, itu diambil dari khutbah-khutbah Jumat. Ya, biasanya arahannya ke situ. Itu bagus ya, dari hal yang merupakan makanan untuk orang hamba di dalam beragama. Kemudian yang ketiga ada namanya ilmu dawa udin itu obat dalam beragama, itulah ilmu fikih. Fikih itu obat segala permasalahan. Fikih itu obat segala permasalahan. Karena itu kata sebagian ulama, yang menghancurkan dunia itu ada empat orang setengah-setengah. Empat orang yang setengah-setengah. Yang pertama ada setengah orang yang ahli di bidang akidah, ini merusak keyakinan manusia, karena setengah saja ilmu. Kemudian yang kedua... Ada orang yang setengah ahli fikih, Nah ini merusak agama orang. Ya, merusak tata negara. Fikih ini hubungan tata negara, membangun kebersamaan. Itu fikih. Kemudian ada lagi setengah, setengah ahli bahasa. Setengah ahli Nahu. Nah ini merusak lisan manusia. Dan ada lagi, dia setengah. Ya, ini setengah dokter namanya. Nah, ini merusak badan-badan manusia. Jadi ada yang merusak akalnya, ada yang merusak agamanya, ada yang merusak lisannya, dan ada yang merusak badannya. Ya Ini setengah-setengah dalam belajar di bidang ilmu apapun, itu tidak bagus. Jadi belajar itu, dia belajar dengan benar, dia kuasai. Diambil sesuai dengan metodenya. Oke, ya. dia akan dapat hal itu. Ada ilmu di sini, kata beliau, ilmu ini... Penyakit dalam beragama Jangan dekati ilmu yang seperti ini yang Ini ilmu-ilmu yang dilarang ya Dia masuk di dalam pembahasan sejarah Masuk dia baca Kisah-kisah kehidupan orang-orang yang lalu Dia ketemukan Kisah pertikaian antara para sahabat Antara para ulama Dia ikut-ikut di dalamnya Khususnya untuk para sahabat itu diharamkan Seseorang itu Mengungkit-ungkit pertikaian Di tengah para sahabat Iya So, para sahabat itu, mereka ketika bertikai, mereka itu ahli ijtihad, berijtihad. Yang benar ijtihadnya dapat dua pahala, yang salah ijtihadnya dapat satu pahala. Kalau kita kita dapat dosa ikut di dalam pertikaian mereka. Maka ini penyakit dalam beragama. Kemudian yang kelima, Wa ilmun huwa halakuddin, huwa ilmun kalam. Itu kebinasaan. Orang kalau belajar ilmu ini, itu kebinasannya dalam beragama, membahayakannya, menghancurkannya. Itulah ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya, Ilmu kalam ini, ilmu filsafat ini, itu sepakat para ulama tentang haramnya, tentang bahayanya. Bahkan Imam Musyafi berkata, "Hukumku terhadap orang yang belajar ilmu kalam, dia dicambuk dengan apa namanya uh, jerit, ya kayu, dibawa berkeliling ke kampung-kampung." Diteriakan ini orang yang mempelajari ilmu filsafat meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah Meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah ya. nah, ini ada pembahasan tersendiri ya, ini sering dikaji di buku-buku akidah, diterangkan nih lo filsafat itu bahayanya dan bagaimana apa namanya? dampak-dampak negatifnya terhadap pemikiran, terhadap umat, terhadap beragama. Nah ini harus banyak diulang di masa sekarang ini. Masih heran juga orang-orang masuk di dalam berbicara agama, katanya nabi bisa kita bicarakan satu ayat dan hadis kalau kita tidak kuasai ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf membicarakannya. Itu subhanallah dari keajaiban yang sangat aneh sekali. Hal-hal yang tidak dikenal oleh ulama-ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam ya Imam Abu Hanifah, dan selainnya, tiba-tiba menjadi suatu ilmu yang diwajibkan di masa sekarang. Dan itu suatu hal yang sangat ajib sekali. Semoga Allah berhidayah kepada semuanya. Dan saya nasihatkan kepada kawan-kawan para penuntut ilmu, agar supaya seorang itu selalu memikirkan yang terbaik untuk dirinya. Diambil yang bermanfaat, jangan dia dekat-dekat kepada hal yang tidak bermanfaat. Kemudian seorang itu punya harus punya semangat yang tinggi, ulul dan seorang hendaknya dia punya istimroria, berkesinambungan, Berkelanjutan di dalam belajar. Tidak terputus-putus. Dan setiap orang yang ingin istiqamah. Dia cari teman-teman duduk yang baik. Orang-orang yang salih. Orang-orang yang istiqamah di atas sunnah. ya. Dan hendaknya dia meninggalkan orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang tidak di atas jalan. Karena itu Nabi SAW sudah memperingatkan. Bahayanya orang-orang yang tidak di atas jalan itu. Dari semenjak dahulu. Jadi berbagai tempat. Bahkan di dalam Al-Quran diingatkan di berbagai tempat terkait dengan hal tersebut. Disebutkan dalam buku-buku akidah dalam konteks yang disepakati oleh para ulama. Ini semuanya dari hal-hal yang banyak, dari hal yang saya uraikan. Masih perlu uraian-urean yang lebih mendasar dan mendetail. Tapi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk seluruh hadirin dan hadirat. Wallahu ta'ala